Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Wassalatu wassalamu wa ala alihi wa ashabihi ajma'in qala ta'ala azim a'udhu billahi rajim rasulillahi uswatun wa qala al azama man biddi anta syafi'an nabu yawmal qiyamah wa man amha fi ma'idi faka'anna ma amfa jabalan min lahabin fi sabilillah ta'ala subhanallahu alazim apa maka rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama wa yang dimuliakan dan yang sama-sama kita muliakan, Ani ulama, guru guru agama, tokoh-tokoh agama, yang mulai muliakan saudara-saudara dengan Maulid -saudara, Talamsih, yang mulai menghormati tokoh masyarakat, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jemaah Maulidir Rasul, rahimahumumah. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita diberikan Allah Ta'ala kesehatan badan, dipanjangkan umur, diberikan Allah Ta'ala hidayah, sehingga kita dapat bersama. membesarkan kelahiran bimbingan kita nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan doa kita bersama mudah-mudahan dengan pertumbuhan kita ini silaturahmi kita ini salawat yang kita baca ini kita sambadatan selalu mendapat rahmat dan kemurahan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan mudah-mudahan kita mendapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yaudhi Nanti salam salam kepada dunungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada para keluarganya, para sahabatnya serta kaum muslimin dan muslimat Yaudhi Al-Akhid Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian jemaah maulidin Rasul Rahimahulullah Turun atas nama pribadi, mengucapkan banyak terima kasih kepada kami panitia pelaksana wakil khusus masyarakat karya pelabuhan di sini yang akan meminta untuk mengisikan acara peringatan hari besar Islam, yaitu peringatan Maulid Nabi kita SAW pada hari ini, dan hari ini mungkin yaitu hari terakhir daripada bulan padi awal. ujar panitia tadi timat ane marah. Dan kita nyambut di matar ma bulan. Bila hubungan di matar ma bulan bulan ini situ ya dia di matar bulan dia. Kemudian ulun banyak-banyak minta maaf kita rida lawan pian sabar khususnya panitia. Ulun desa diakan kursi, ulun kanak bubu. Yeah. Yeah. <laughs> Karena alasannya di sini banyak hal-hal. Yeah. Urut tinggi pada <laughs> rasa lawan di sini sama aja. Sama kita pada tidak kelebihan dimasuki. Dimasukin, di dalam Tidak tinggi pada orang Tuhan, mana untuk menghormati orang Tuhan? Maka menjadi Imam Bazzari di dalam Hidayah Usa'iqin Hormati orang Tuhan itu karena amalnya tak benar pada orang Itu pasti itu, si Tuhan pasti tak benar pada orang maka, nanti hormati <coughs> mau formatin nam karena si amun terselidik bisa bahasa orang. Maka, Makanya, ulun pokoknya dimana pun, bila disediakan kursi, ulun minta ide, ulun dahulu. Kemudian, yeah. menunggu diri ini nyaman, seperti merasa bila tuhan panasnya nanti, kamu duduk dulu bukan ya ah. anu gendung -gendung, kami, kipul berdung berdung sunyi, pas besar-besar, oh. bapak-bapak saudara-saudara sekalian jemaah malam di deras kira-kira, bolong minta waktu 2 jam jam, jam sandus, kayak Pak kayak ayo bilang Pak Andihan <tuk> <tuk> nah itu bila Pak Andihan kita lagi urgent, sebabnya biar ada 6 guru sini nanggap basic buku di rumah buka buku bila Pak Andihan pasti kesimpulan bila kesimpulan kesimpulan juga nah karena yakin, ini hari Pak Andihan mulai awal Rabiul awal semalam sampai hari ini nah. kemana-mana api yang disabaran mm. nah jangka ibarat isinya itu ibadah, dan mm. lipas dah, mm. tuan-tuan burunya macam-macam mulai nang sultan genal sampai hari ini nang kaderu nilai sultan nang piang sumpah tata mulut nah ini ya wala ya ada pas pahala di hari ini kalau kita coba, bahkan. Untuk layak bergading, itu kebunuhan Salah satu dihidun Sidir kemana-mana mengisiakan acara Sidir menjadi stakir Jadi sebagus-sebagus Pulau murid Sidir, naik kesungguan-kesungguan Terus Sidir mulai dalam kubur, mulai-mulai kemana-mana Harapnya ada Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, Rahimakumullah Karena hari ini pampian maka perlu mengambilkan mulai pawahan sampai pamihah nah dan kisahnya punjak-punjak coba kita meneladani Rasul sallallahu alaihi itu Allah maukit laqad kana laqunti rasulillah itu waspatun hasan wa inna ka la ala nabi itu lawan kita adalah waspatun hasan suri tawanya mulai lagi kakakak itu percontohan orang kita Sampai nabi kita remaja dewasa, sampai nabi kita diangkat menjadi rasul Sampai nabi kita wafat Karena wafat itu percontohan wafat kita sebenarnya Coba kita bayangkan Lagi harus nabi kita hidup di tengah-tengah masyarakat jahitian Cuma nabi kita yang mulai karena mendapat gelar Al-Amin. Orang yang dapat dipercaya Orang yang selalu dipercaya Jangankan kawan Sidin, kal warga Sidin orang yang dekat lawan Rasulullah Menang muslih nabi Kada suah nabi baik nabi itu kan musta' kadeswa yang nabi itu kan ini karena jangan kawan yang baik kan musta' mustainya warabi nabi mulai lagi harus sudah dapat gelar alamin dan gelar itu didapat dari masyarakat di sini ada anak-anak begelar <SILENGAL> <SILENGAL> ini gegar yang di depan nah, kita lukur dekat bila 2 di kita berpilih dengan cara apa? sama ada 6 tatua dokteran bos. ada SHAG ada SHI ada SH SPD SPDI namanya lagi, seperti, seperti <SILENGAL> itu hanya S1 belum S2MM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 Besaratnya ada Yaitu adalah Hidayah mussalitin Baca. ujar Imam Ghazali mengambil hadis Ku'l lukum ra'in wa'kul <tut> lukum ra'in Mas'ulun an rakyari Tiap-tiap kamu adalah pemimpin Maka setiap pemimpin Akan ditanya Haina tentang kepemimpinannya di akhirat -akhir. Berarti kita bisa berintaan pemimpin Aku jadi bekal dan semua Tetap pemimpin <tut> Di mana datangnya pemimpin, pimpin bini, pimpin anak. Aku juga ada ke bini sampai ke tuhan. Jauh tuhan. <tose> <nya> Siapa lagi nanti pimpin? Ayat Quran ada menjelaskan. Ya Ayuban berarti. Naa amanu ku ampusakum wa adikum. Nah, wahai orang-orang yang beriman jaga dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Ujar ahli pergi dirimu itu siapa? Kita. Keluar domu siapa anak bini. Tapi tadi coba banyak aku pada bini. Hmm. Kok enggak pagi-pagi ada. Di mana bini kada timbul bana. Nah, hmm. diruga paling tahu bini nah. Nah. Teu baban nang ujar ulama sufi di dalam hidayatussahiq urdukum raqib tiap-tiap kamu adalah pemimpin. Siapa pemimpin kita? Hadi wakul lukum maskulun angkuh rakyat ini, siapa yang dipimpin? ini anggota tujuh ini anggota tujuh 6 tujuh mata bentong telinga tarot jona nang pada tarotnya berani-berani ya besi berita tangan, batis, jumlahnya dulu bilang ini waras Insyaallah waras Allah innafiyyil yasadilamun ghadab kita saluhat saluhat yasaduhu puluh wa'idha fasadar fasadar yasaduhu puluh kata oleh wala ya Rasulullah bahwasanya dalam tubuhmu itu ada seluruh bahan daging bila gitu waras, waras saya bila gitu kada waras, kada waras saya rumah buktinya, bila kita tempat tujuan ura nah bisa bila betul buat perlihat mulai jauh, gigi itu pasaran, nama giginya Nabi akan untung, memang, memang, memang, ini. Nah, mulai jauh, udah beliau melihat, pemasaran gigi, misalnya, Karena hati, tapi nun hati, kadang-kadang itu perahu emas. Karena hati, ya Pak, wanita perahu Nah, karena, kalau, Pak, hatinya, kadang-kadang juga, hati, habis anggota tubuhnya, makanan mereka. Maka, untuk kita memasukkan diri kita untuk mencontoh Rasulullah, Nang Nabi kita mendapat gelar Al-Amin, contoh Nabi kita dengan anggota tubuh yang paling pertama mata. Sudah telah hari ini kata <tuk> judulnya. Nah, <tuk> eh, aja <tuk> Yang pertama mata. Kita nih kawan mata kita nih ujar Imam Ghazali Allah telah ciptakan jika mata. <tuk> Dijulungi mata. Mata itu adalah sebagai amanah amanah, itu disikitalah di jurumi berperaturan itu amanah gunakan matamu setasalahpun amanah, anda melihat tapi, jangan melihat yang ada dikulihakan nah, itu jangan melihat yang ada dikulihakan jadi, melihat yang ada dikulihakan idam nazar bayil al-halam pak ayat Bila Ika melihat kepada 6 kada buli Bawa bagi Coba kita menghayal Dan hayal lagi mungkin terjadi Nih, mulai wirang Kejumlah tanjung Lalu di gunung batu Saya tahu Baya Pak, pesan tidak utuh Ada 6 anaknya nang barang Rambut papirang, bayu seklet, pusat kelihatan, salaman handel Kira-kira kawakah menggang kaedah Bila malihat nang haram <tik> eh. bekerim, <tik> eh. depan, kabur, buku, bawa bagi jem Sabur ke kira-kira bagi jem Kali kebuah depan cabur buku Kan itu mampir tadi kita. kak kita melihat kawan untuk nah. kan, tadi <SILBut 34> <portrayed>. <SILButaky> harapnya kencang <SIL receptors> <SIL activated> <mostlyulated> <SILarian Inaudible>.. Damar kurang karuki, muma muma. Bila ada damar karuki, turaka. Tapi sini ulon kayak berbeda. Ini salah ada ada. Ulon ada salior nakong. Bila ada damar kurang karuki, nyamidanya kayak ini lah. Nyamidanya kayak ini. Ini ulon di masyarakat. Bila ada kurang karuki, kalau kurang bekerja, nanamnya manja sebanyak mana? Bila nonton karaoke itu capat tulang itu pasti ada di buka, para kerumun. Bila sampai ya Jumat capat tulang itu rajin cari wadah panjang-panjang. Hmm. Jangan duduk di bukak. Jadi hmm. taweng, wadah bisa hmm. Jadi nyaman, Jadi jadi tihang, wadah bisa Itu capat tulang. Bila kami kecepatan itu kampung Mama, apalagi ketakwaan, artisnya mulai naik. mulai panen. Oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, jadi oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, dia, ini bisa jadi terus lah, itu karaoke. Ulun juga jujur suah bagi Ya, Nah ini sudah begini, sudah beranak. Ulun ambil banyak pengukaran daripada manfaat Kenapa banyak orang pada lapar? Saya rasa kan dia umur kuburan lagi ulun, maka lagi enam kuburan ah, pada ulun, enam nah, umur kurang lagi pada ulun, ulun ni umur sekitar empat puluh tujuh tahun, lima puluh-an puluh, empat puluh tujuh tahun. Kira-kira bini kita tuh, ya kurang lebih kayak gerobak, enam ah, puluh-an ah, empat lima-an bini kita, namun karena nang awak 47 umur 45 bini umur 17 itu kan umur ngarinya. Anum awak 45 umur bini alhamdulillah itu nasib. Tidak yeah. <tik> <tik> umur mereka ini bini kita umur apa bini? Pada umur 40-an. Nah antisang kita tonton pun apa? Yang kita lihat tuh anum anum Umat-umat seperti terang, kancar-kancar Nah kita lihat, bini dan kita di rumah itu umur 40 tahun itu ke depan, mau ke depan, cuma mau di Dia Dia nanti lihat kalau kita punya tas bini kuning di rumah ah awak takkan ah tuh kau yakin kuning nonton kalau itu nih dalam kapal lansia si artis ayah bunga maka bunga semak maka hijau kuning kalau mah buka lapang pas buka lorong kamar bayang buka kalau aku melihat bini berempat kuning kuning kapal lansia itu berada masih yang bini nonton nampak itu orang ini kita menjaga mata kita. Cak, ya, udah lagi berdiam di tiga Sebelum hmm. belum, di di Bro, belum, belum, berdiam pada marina. Ya di tiga ya, melihat tiga nah, mulai kami yang mulai apa? apa, apa, apa. Nah mulai Tanjung sini mulai warna, warna, gelu, lagi nah mulai salah, nah, ke <tik> Karena maulah busa tapi baik ke usaha nah, Ini tidak jadar mata kita Ada kebaikan, kita menjaga mata kita Apa namanya kita lihat Nah itu kita jadar, itu nampak jamanan Namanya <tik> Itu aku supportnya paling tidak berisi jam Aku paling sakit hati jam menampak, apa-apa kali ini Lalu tadi lah, Hmm. mana tiap sambutan panitia menjadi ini dibalik kantor, melihatnya tapi nggak buat ujian, mereka Lima, lima, lima, lima, lima, lima, lima, lima, lima, lima, lima, lima, lima, lima, lima, lima, kapan sih ya? Kami lima, kan tiga lima, lima, lima, lima, lima, lima, lima, lima, lima, lima, lima, lima, lima, lima, lima, lima, lima, lima, lima, rumahnya nih, rumah itu rumahnya Nah, kami, Pak, tiga Kalahkan murahnya, terus Nah, hal biatah, itu Cuma, itu menghubungkan rohah di bawah kita sebagai manusia kita. Nah coba ya bila berjumpa. Nampak nah, pertama tuh kakapiat ya, jadinya. Ah tujuan ada roh ya. Nah beneran, bapak, bapak, Bila Allah pak aku Allah murah Ulak, mau ulakan itu besar baik baikin supaya jangan teraba ini ngapain dagu, mah hibah, hibah dari sini dia sampaikan itu, itu nama kapita ada benang mengentumah mau kada baterai sinter butuh kriting day, mah di jalan pelanggan, mah baterai, mah saja itu, tiga sebelah Tiga sebelah enam besok Ini Luka, luka luka Nah, coba kita bayangkan ayat kurang, kenapa as Seluruh kami jadikan manusia Itu sepaling diberikan Allah nalak akal rupa bungas kita keyakin berterus akal sudah diberikan dan bungas berubah walaupun ada enam tabungas ada enam sada ada enam kurang bungas hidupnya kata bungas yeah. kurang bungas jadi yeah. bunga sih teri teri yeah. jangan botak semangat namun <LEcko> tetap percaya pihak pada kita di dunia sebenarnya ambil cara menganal kakak warik saya komen saya marik, ya gini dua apa ini gini? kalau kakak semangat urun-pajaman urun arwah umat nah, jauh umat, <tiet> nangkaya apa kakak kita kada ada orang begitu pantunggul ya betul, bener juga, bisa apa, begini pantunggul diberikan akal Hah? ayo, malah bungas diberikan akal tapi, sumara dedenahu es malah sabilin bila jatuh lebih jatuh, lebih enak daripada binatang buktinya coba butuh kritik daimu bang. sijarah yang benar Perakai kambing, andap hari-hari dengan kambing nah, Aku ada buka kambing ngacol ngambing Kambing diadagi betul keripin dari ngacol buka Ada gini maandap sauran aku, kambing melihat seperti mulut nabi-nabi yang nabi-nabi Di kambing di nah <SILENCAN> itu, nah, itu ada akhirnya itu. kita menjaga momentum <SILENCAN> kita nih tanah berum, kayak pak, ngantuk lawak jam satu nyari gede ah japanese iya loh kok belum sabtu seminggu malam ini dua pecelji sudah pedus sudah aduh mau apa ya aku duduk di anu, eh, nah, du, du, du, du, du, saruan tadi tak tahu kawan ada namanya eh, jadi, ya, satu Masuk aman, Eh, eh, jadi, selama, Padahal dengan cara berusaha, Nah, ini nah, bisa menjatuhkan kita dalam kapirah karena untuk kita berusda, sekalipun diusda itu ada jenang hukumnya wajib Ada jenang hukumnya wajib Nah, sekalipun asal hukum, berusda itu haram Ada hukumnya berusda dalam wajib Untuk menyelamatkan nyawa orang lain Ada orang di ibu bakal di jala sekolah, aja di sini Mampil nampak, menjejak mungkin Nam sekolah, mampil para mal sekolah, buka kebijakan Barangku orang tahu pada tujuh lebih pas lagi kalau bahwa tak tiga posisi kayak Maria. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. tak, Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Nih, Hahaha. Hahaha. yang <laughs> sudah Padahal Insya Allah itu kan artinya janji kita kalau tak ada pahamah Insya Allah Nah, maka kita ada kadang berjanji ini Kira-kira bisa ada berjanji kita dalam hati Bisa kau ya? aku kena men aku begini. Nah, janji jenji kita lagi Taraki Men aku begini bini itu kau sayang Berumah pada aku suruh Karena mennya berumah uh, bau apa marahnya bau licat kan mantap kalau suruh bau yeah. ke oh, hey. adok yeah. eh, <laughs> nah orang nih keras dia nah kada rambut tadi di Jepang eh kok habis ini kotowi berubah mantap itu lagi baru ah bayak sudah berbini jadi abang mau mong menggar beras kali awak ikam nah sarahan <tuk tangan> nah, nah, bini manca. Nah, bini merumput awak, kenal no, perang. Nah, di sisi anaknya dia. Ini juga kan gue menang Mau ya kurang, nah bahasa gibah, mau ya kayak mana untung kita ini kurang, tapi ujungnya bisa jadi boleh penahanan selalu, bisa yang paling ajak ya dia, Pendengaran manusia itu kayak pandangan tiba itu, bila kita menyambat kekurangan orang lain, baik orangnya, bidinya, anaknya, rumahnya, tunggangannya, bila pinjaman dengar, saling bertiga. Sini, nabi itu mulai tahun 1995, 19, berapa sampai tahun 2002? Dua berapa? ibu mulai be si beri berapa? ayo kenapa dukar lupa Si Din dikira undang-undang rasai Dia si Din Udika juga enak hanya, aku kerasan Hehehe Ibu apa sudah? Nama untuk kita dikatakan rasaan Rajin mendapatkan di kalpuatu lebih dulu Paling lancak di Palantina Hmm, nah, di mana Palantina? Di Niro Palomior Baru-bar, kelima Baik, terserah. Anu Anu si Allah, si dia Kurang enak Jangan saya Suara jangan saya Mak aku Mengontrol ini ya, mana, sugitin, gini, untuk bayi ini untuk baik 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, ada 50, 50, 50, deh siapa 50, 50, 50, orang anak 50, 50, orang 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, ini digunakan ada waras, tiga penurah melalui dia, minta, Tangan yang kadang-kadang tangannya aku murah Makanya kan ada loh, habis nabi. Apabila mampu, bahwa bimbi. Bila bimbi itu menjadikan matanya tak palihara, tangan tak palihara juga. <tuk> ini ini, melihat berang, tanca, lalu menjel, berang, lalu <tuk> <tuk> Nah, ya, baik itu bentar. Mulutnya itu, itu suatu pinang kalau nggak hari <SILENCIO> ya, Itu udah ya Untuk <SILENCIO> ya, ya. ya. di pasar Kalua, di pasar Kalua, pasar Kalua Kayak apa ini? Kecamatan, di kantor camat di dalam dalam amas. situ ada tiga di dalam, tiga di dalam,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 karena kurang banyak nih, ulun ada ditutup, <tuh> sana ada yang dicari. Pas kurang banyak itu? Kan Ulun ini belakang itu. ada kali. macam Siapa di belakang. Di belakang, <tuh> eh, yang di belakang <tuh> Maka karena kurang banyak itu bibi itu Wah maling. Ngini, Mama gede, apa kurang? Nyampe, mama gede, mama gede, mama gede, mama gede, mama gede, mama gede, mama gede, aku gede, mama gede, mama gede, mama gede, mama gede, aja menjaga hati kita mudah-mudahan kita mendapatkan surgaNya Allah Subhanahu wa taala Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. <SILENCIO> Haddathallahu wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.